<inação> Oke okay guys, kita akan bermain Slenderina the Killer. Jadi saya bungyalik medium. Bukan besar, medium, oke. Okay? Bukannya kecil, bukannya besar, tapi medium, setengah adalah Jadi kita akan main game horror, hantu selendro. Oke, okay. kita langsung aja play, ya. Langsung kita play. Suwagaku, uh, suwagaku uh, terang enggak ya? Oke, okay. kita ke lagi yang ke satu. Yang isi aja Oke okay. Coba kalian komentar apakah dapat buku Gue kira saya tidak dapat sama buku ya, Jess Aku agak takut Nenek hmm. ya, saya medium, maksudnya. sebentar ya Sebentar uh, ya Ah Sebentar ya, tungguin dia Eh uh. Oke, okay, kedengaran gak ya? Oke, okay, udah, kedengeran ya Kita akan main slendridaaa Oke, okay, kita ikut sini aja Oh my god Udah pernah merinding gua Sumpah dah merinding Ke sana, kita sana. Pokok ada buku ya? Oh, ada buku guys, kita ambil. Oh, tidak ada setan. Oke, okay. kita ke sana. <tik> <tik> oh my god, oh, lanjutlah. Ada semangat, semangat, semangat. Oke, okay, ayo ke sana. Oke, okay, kita ke sana. Ayo cepat cepat cepat usah oh, ngapa tadi, usah tadi, oh ya, uh. aduh gaget banget, ah, ah, oh, ah, uh. ah, uh. uh. uh. uh. uh. Oh my god, ya deh. Oh, oke, okay. kita lanjut mencari buku. Oh, dikunci. Ah, kuncinya nol. Ah, oke. Okay. Tidak ada. Kuang kosong. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tidak ada, tidak ada. Oh, ada darah Oh my god, Itu pasti ada setan. bukan nggak ada bukunya. Ada bahaya segam begitu ya. Wah. Oh my god. Ini gue kaget banget tuh sumpah guys, kaget banget nih. Itu yang settingnya yang segam yang disegam gina ya. Model yang greenway. Oh, ada buku guys. Ah. Ah. Aduh. Mulai berdetak. Ah. Aduh Kalo bisa jadi gini, gini ya? Dah Ayo lagi Oh tidak Senternya mati Adakah Cepetan. Tidak ada Iya benar tidak ada guys Aku mau gua pintar lah Oke okay. Kita akan kemana lagi? Oh ada kunci guys Ada kunci Oke okay, di rumah ada apa itu? ke sini aja dulu oke okay, kita ke okay, wah apa tadi eh, apa tadi gue gak tau tadi apa gak kelihatan banget sampai ada efek dahaga di kamarnya oh gak tau lah sampai ke situ gitu gak ah kaget bener gua oke okay, dimana lagi ah, oke okay, dimana lagi Cik. oh suara apa tadi Suara apa tadi guys gue gak tau ini game paling serem ya Gatau gini atau apa kayak Gamenya ini serem juga ya makin bagusnya buku 5 ya Bukunya bagus 5 Oke okay. Dua lagi Ih, tadi lah iya Oh, dia ada setannya lah Dimana dia ada, gak ada Aneh, kok gak ada ya? Kita lanjut aja Oke, okay. kita lanjut ke sini aja Oh iya, berarti ada di belakang lah Oh, tidak ada, dia Wah, wah, wah, uh, oh god wah Dua kali guys, dua kali guys. Aduh, penamakannya dua kali guys. Geget banget gua, gua geget, sumpah geget deh. Aduh dua kali. Oke okay, buku guys, oh, ada enam guys. Kita butuh dua lagi, dua buku lagi, dua buku lagi. Ayo kita lanjut, ayo ke sana lagi ayo ayo cari cari di mana ke situ situ aja situ aja ayo aduh bahasanya gak kendali itu tangan saya masih ada ayo ayo tidak ada guys kita ke sana lagi kemaniannya gua gua hampir setengahan nanti aku harap gak ada aku harap gak ada oh my god tuh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 rina cuma nampakin aja Nggak, nyerangket Nggak pake susupan aja, enggak uh, Mulutnya jebeh gitu Mulutnya jebeh Kita kesana, oke okay. uh, itu Ada buku, ada buku, oke okay, kita ambil Wah, Apa itu guys? Uh. Oh my god Tidak ada Oh iya yeah. uh. Aku takut guys di mana dia oh my god lumayan guys ya ya bangus lakukan lakukan lakukan lakukan wah tadi ketemu dua kali ya ketemu dua kali Oke okay. itu kuyang atau apa ya itu yang kayak kayu tangan itu tangan kayak atau bukan dah kering banget itu ih serem banget itu yang itu mau ah wah kaget banget Kaget uh, banget. Huh. Ah. Waduh. Lumayan gua kalian benar, guys. gua hampir cepet gitu. Ini pun dua kali banget. Uh, gua geget. Jantung gua geget. Kena juara. Jantung gua kena juara. Uh, dua kali penampakan dua kali sampai kaget banget saya. Oke, okay, kita udah bukunya delapan kita kesana oke okay. ayo kita pulang jebola ah. nggak kayak Baldi ini bukunya cuma begitu jauh ini delapan oke okay. ini gak nggak dikejaga okay. dikejar bayang mantan oke okay. nggak ya ya yes, yes kita menang coy, kita menang ya yeah. dia udah kehilangan keserupan ye yeah. kita menang oke okay, guys kita menang